Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sedih cucu Rasulullah, yakni Sedina Hasan, sebelum wafat. Dahulu, jauh sebelum Sedina Hasan wafat, terbunuh di Karbala. Sang kakak yang bernama Sedina Hasan juga mengalami nasib menyedihkan di akhir hidupnya. Kedua peristiwa wafatnya cucu kesayangan Nabi Muhammad Wasallam itu mengingatkan kita kepada tragedi kelam yang juga menimpa sang ayah, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib di mana sang ayah dahulu juga wafat setelah ditikam dan dibunuh oleh seorang khawaris bernama Abdurrahman bin Muljam Kehidupan keluarga nabi itu tidak lepas dari badai fitnah, geculak politik, dan tragedi perebutan kekuasaan kekhalifahan Syedina Hasan dan Husain keduanya merupakan putra khalifah Ali bin Abi Talib setelah sang ayahanda wafat, Sedina Hasan lantas di menjadi khalifah menggantikan penghulunya Barakulahfa ur-rasyidin yang kesemuanya sudah wafat. Menurut ahli sejarah, sikap Sedina Hasan lebih lunak daripada sang adik Sidina Hussein. Bahkan, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Sedina Hasan agar bisa mendamaikan dua kelompok kaum Muslimin. Sedina Hasan lebih suka mengalah dan berdamai jika terjadi perselisihan antara umat Islam. Mengangkatan Sedina Hasan sebagai khalifah lantas mengakibatkan pihak sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan perang. Kita tahu sebelumnya, saat khalifah Ali masih hidup, sahabat Muawiyah pernah terlibat perselisihan dengan ayahanda Sedina Hasan itu. Sahabat Muawiyah memang berambisi untuk menjadi khalifah untuk memimpin umat Islam. Sikap kita sebagai umat Islam tentu Netral dan Khosnuddin menyikapi perselisihan itu. Keduanya tentu orang mulia, namun tidak lepas dari kesalahan. Sedina Hasan adalah tutia nabi sedangkan Muawiyah adalah sahabat nabi Ketika Sedina Hasan merasa posisi kekhalifahnya terancam oleh Muawiyah Beliau lantas tak memilih melakukan perlawanan Sedina Hasan lalu menulis dan mengirim surat untuk Muawiyah di Damaskus. Sedina Hasan lantas meminta baik-baik kepada Muawiyah agar bersedia berbaikat kepadanya Dalam suratnya, khalifah Sedina Hasan berkata Janganlah kamu terus-menerus terbenam dalam kebatilan dan kesatan Bergabunglah dengan orang-orang yang sudah berbaiat kepada diriku Sebetulnya, kamu sudah tahu bahwasanya diriku lebih berhak menduduki sebagai pemimpinnya umat Islam Lindungilah kamu dari azab Allah dan jangan berbuat durhaka Berhentilah menumpahkan darah Sudah banyak darah yang keluar yang harus kamu tanggung di akhirat nanti Katakanlah baiatmu kepadaku. Dan jangan kau menuntut hak yang bukan hakmu demi kerukunan dan persatuan umat Islam. Itulah kutipan surat Syekh Hasan sebagaimana ditulis Al Hamid Al Husaini dalam buku Al Husain bin Ali, Pahlawan Besar dan Kehidupan Islam pada Zamannya. Dari surat itu bisa kita lihat bahwa sikap Khalifah Hasan lebih menyukai berdamai dan menghindari konflik berdarah demi persatuan kaum Muslimin. Tetapi Muawiyah kemudian malah menolak berbaiat kepada Khalifah Hasan Muawiyah memang sudah dari zaman Khalifah Ali ingin menduduki posisi Khalifah Muawiyah lantas membalas surat itu dan berkata Jika ku yakin kau lebih pantas jadi pemimpin dari diriku Dan jika ku yakin kau mampu menjalankan politik untuk memperkuat kaum muslimin Dan melemahkan kekuatan musuh Tentunya posisi Khalifah akan kuberikan kepadamu." Balasan Muawiyah itu tentu bukanlah yang Khalifah Hasan inginkan. Tidak berselang lama, Muawiyah kemudian mengumpulkan ribuan pasukan perang untuk menyerang dan melumpuhkan kekuatan Khalifah Hasan di Kufah. Khalifah Hasan memang menyukai perdamaian, tetapi melihat ancaman serangan itu, beliau lantas memberitahu kepada orang-orang Kufah bahwa kota Kufah hendak diserang pasukan perang Muawiyah dari Syam. Khalifah Hasan lantas meminta kaum pria Kufah untuk ikut berperang melawan bahaya itu. Khalifah Hasan lalu memilih daerah nukhailah sebagai markas pasukan perangnya. Tetapi banyak penduduk Kufah yang tak begitu menghiraukan seruan Khalifah yang dibaiat mereka sendiri. Namun setelah sahabat Adi bin Hatim berorator kepada penduduk Kufah agar menyambut seruan Khalifah Hasan. Sebagian penduduk Ufah, lantas ada yang menyambut seruan Khalifah Hasan untuk ikut berperang dan ada yang tidak. Diketahui Adi bin Hatim merupakan pimpinan suku Atoi. Beliau memang ahli orator. Beliau juga merupakan sahabat Nabi. Dalam persiapan menghadapi serangan tentara Muawiyah, Khalifah Hasan lantas menjadikan Ubaidillah bin Abbas sebagai komandan pasukan. Pasukan Khaniqah Hasan yang dipersiapkan berjumlah 12.000 orang. Mereka adalah pasukan terbaik dan gagah berani. Namun sayang sekali, Ubaydillah bin Abbas yang sudah dipercaya Khaniqah Hasan malah berbelot berkhianat. Ia berkhianat setelah tergiur uang dari pihak Muawiyah. Pihak Muawiyah berjanji akan memberi Ubaydillah sejumlah uang apabila ia mau bergabung dengan pasukan Muawiyah pengkhianatan Ubaidillah inilah yang kemudian membuat mental pasukan Khalifah Hasan ciut. Khalifah Hasan merasa sangat kecewa sekali dengan pengkhianatan itu. Dari sinilah banyak pasukan Khalifah Hasan yang putus asa dan malah akhirnya berbalik menyerang sang Khalifah. Situasi kacau seperti ini lantas membuat Khalifah Hasan berpikir bahwasanya berperang melawan pasukan Muawiyah tidak ada manfaatnya jika mental pasukannya sendiri sudah ciut dan putus asa. Kondisi ini tak memungkinkan untuk berperang. Kemudian, Khalifah Hasan memilih mengajukan perdamaian kepada Muawiyah dengan beberapa perjanjian. Salah satu isi perjanjian itu adalah menyerahkan kursi kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Penyerahan kekuasaan ini tentunya membuat banyak pihak yang kecewa, terutama bagi para pecinta Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu orang yang kecewa adalah Hujur bin Adi. Hujur merupakan orang yang sangat setia kepada ahlul Nabi. Sangkit kecewanya, ia sampai marah dan mengecam tindakan Sedina Hasan. Sedina Hasan lantas menjelaskan baik-baik kepada Hujur bin Adi tentang maksud perdamaian itu. Sedina Hasan berkata, "Wahai Hujur, perlu kau tahu bahwa senyata semua orang menginginkan apa yang kau mau itu." Selain itu juga tak semua orang berpikir seperti kamu Sebenarnya penyerahan posisi khalifah kepada Muawiyah itu Diriku tak memiliki tujuan lain kecuali hanya untuk menyelamatan kalian dari kehancuran dan juga kebinasaan Setelah penyerahan kekuasaan itu Sayyidina Hasan memilih untuk kembali ke Madinah Sebelum melakukan perjalanan ke Madinah Sedina Hasan menyelesaikan berbagai kepentingan di Kufa terlebih dahulu Beliau juga menyampaikan pesan-pesan kepada para pendukungnya di Kufa Sedina Hasan memberi kabar bahwasanya Muawiyah sudah mengambil alih kursi kekhalifahannya. Sedina Hasan juga mengatakan bahwa beliau lebih memprioritaskan berdamai Di saat dua pihak umat muslim saling berselisih Beliau tak ingin adanya pertumpahan darah lagi antara umat muslim Sebagaimana tragedi kelam masa-masa lalu Sikap Sidana Hasan memang lunak Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW dahulu